Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alvin Al Haris, asal Subang. Sekarang sekolah atau melanjutkan kuliah di Akademi Maritim Suaka Bahari Cirebon, jurusan Nautika. Sebelumnya terima kasih kepada Geraha yatim Dandu apa Yayasan Harapan Robani yang mana telah mewujudkan salah satu impian saya yaitu ingin melanjutkan studi lebih tinggi Awal mula saya masuk Yayasan itu dari SD kelas 5 saya tinggal di asrama di Bekasi SD saya di SD Negeri Jakarta Setia 7 Kemudian melanjutkan ke jenjang selanjutnya Yaitu ke MTS Almasturia di Bekasi Selanjutnya untuk SMA Saya melanjutkan di SMA Tulus Bakti Jati Asih Bekasi Dan untuk sekarang saya berkuliah atau menempuh pendidikan di Akademi Maritim Bahari Cirebon mengambil program studi nautika Musik. suka dukanya berada di asrama Gerah Yatim dan doa Yayasan harapan roban ini sukanya itu banyak sekali teman yang dapat saya temui dari berbagai daerah terutama di daerah Jawa Barat dan juga bisa menambah ilmu dari teman-teman yang lain yang lebih mengetahui daripada saya kegiatan yang paling berkesan bagi saya yaitu pertama bangun subuh bangun untuk melaksanakan suat subuh mengaji menghafal Al-Quran sehingga ketika saya masuk akademi ini untuk bangun subuh karena sudah terbiasa jadi saya sudah terbiasa dengan keadaan di asrama untuk adik-adikku yang sekarang yang saat ini ada di asrama Yayasan Harapan Robani tetap semangat kejarlah cita-citamu setinggi mungkin Insya Allah Allah akan mudahkan setiap apa yang kamu inginkan. Tetap yakin, tetap semangat, istiqomah, jagalah kedisiplinan kalian karena modal kedepannya itu yang pertama adalah kedisiplinan. Terima kasih kepada Habi dan Umi yang berada di asrama gerah yatim dan doa pesantren Harapan Robani yang telah mendidik yang telah mengajarkan kepada saya sebuah tanggung jawab, sebuah kedisiplinan menghargai waktu Terima kasih sekali lagi kepada Abi, Umi, dan juga pengurus Kerahaya dan Apa Yosan Hapan Rabani, yang telah mengajarkan kepada saya selama ini apa itu tujuan hidup apa itu arti kehidupan dan kemana kamu akan pergi ke masa depan harapan saya untuk diri saya pribadi semoga dengan beasiswa ini dengan dikuliahkan oleh Yayasan Harapan Rubani ini telah, setelah lulus, saya bisa berguna bagi masyarakat sekitar, terutama dan khususnya untuk Gerahaya Tim dan Luapai Sangat Penerbani ini yang telah mendidik, memberikan pendidikan, dan juga memberikan beasiswa kepada saya sehingga saya bisa mengejar cita-cita saya sebagai seorang pelaut.